Enak, ini baru kakadeng, ini lagi gitu ini 16 juga masih stay juga karena ini bagus tadi tuh nah oke jiwa udah pasti nih cowok oke ini pasti juga tuh oke jiwa cowok lagi anjir jiwa loh itu, uh, dah nih dah nah, ini udah pasti auto-wending udah gitu. cowok saat uh, itu kita lagi coc mantep Sempat lagi ya cek sempatin dulu sempatnya uang-uang yang berjatuhan dari oke tunggu kita dulu sempat surganya para slotler oke okay, oke okay, oke okay, oke okay. mantap jiwa ya cuy ya oke okay, cek cek ombak lagi kita hari ini cuy cek cek ombaknya di game getters of God of God cuy ya game baru ini cuy semoga di game baru ini dikasih kemenangan yang mantap yang mantul yang belaam bla ya cuy ya oke okay. Hari ini kita membawa model 76.000 dan kita bermain langsung di bet 4800 ya cuy ya Semua bet kasih yang mantep-mantep yang mantep-mantep yang pastinya di bet 4800 ini cuy Ataupun dikasih skater dan isinya oh, yang belaam-belaam lah pokoknya cuy ya Oke okay, mantap jiwa panjang umur ya cuy ya Panjang lah kalau jadi ular pendek lah kalau jadi kodok Skater pertama kali kita dapatkan ya cuy ya Oke okay. Di bet 4800 cuy semoga ada isinya sih ya dan semoga juga isinya yang mantep-mantep yang pastinya oke kuningnya connect merahnya dong satu lagi oke mantap jiwa biru anjir nggak mau dihantar ya anjir ngga mau juga anjir tot oh tot tolong dong oke merahnya mantap bisa berkali empat hijau satu dong oke mantap jiwa hijaunya juga connect Oke. lumayan, buat nggak nambah, nambah amunisi kita sih, oke kuningnya connect dikali dua, mantap dua merah, oke mantap dua merahnya, janda, anjir mah nggak pasang lumayan, oke ganda -ganda dulu, apa apa kuning juga boleh cuy, oke mantap dua merah merah, oke merahnya juga connect cuy, sampai doka itu anjir, weh wetot tot tot Ayo dong sambar, anjing gak tuh gak mau disambar ya ya, kali 10 juga gak mau konekin oke okay, tapi gak apa, apa dibalas sama merah dan ungunya cok oke okay, merahnya juga connect, hijau lagi, oke okay, hijaunya mantap sama mirunya, anjing sih doang acu gak apa, -apa lah, lumayan kan, 239.000 cuy, mantap jiwa super B acu ya, Oke tuh, sampai lupa gue ngingetin buat semua teman-teman, buat semua para sekolah teman gimana pun kalian berada Jangan pernah jadikan game soalnya ini sebagai mata pencarian kalian aja Cukup jadikan game soal ini sebagai buat kalian semata aja Karena tidak ada yang sukses ataupun menjadi kaya aja ya Gara-gara game-game -gara, uh, bangsa seperti ini aja Cukup jadikan game ini sebagai buat semata kalian Ataupun untuk menghibur hibur kalian semua aja Oke, kalau kalian cuma jadi penonton, jadilah penonton bijak. Kalau kalian jadi pemain, jadilah pemain yang bijak, cuy Dan ingat, jangan pernah bermain menggunakan uang teras, cuy cukup bermain menggunakan uang biar kalian tidak tidak bermain menggunakan uang ya oke Jangan pernah bermain Lumayan lah, teras, Daripada Jangan pernah bermain menggunakan uang teras, coy. Jangan pernah lebih bisa besar daripada digrebaskan lebih ya. karena tampilnya itu gede-gede banget. Oke, okay. jangan banyak konek Oke, okay, yang bertanya aku bermain di mana ya pastinya. Percaya atau tidak untuk Berapapun kalian depo, berapapun kalian video prosen sangat cepat okay. Kalau kalian kepo aku bermain di mana, ntar gue sematin di kolom komentar kalian gak ribet lagi untuk cari terus searching di google apa sebutnya Atau kalian mau cari gimana gitu ya terus semakin aja linknya, jadi kalian gampang kan kalau mau main Bisa kalian klik aja dan daftar masih main Oke kita sempat dulu, kita ya Semoga bisa dapat sempurna bagian juga Oke Ternyata, maka di luar panjang umurnya Udah baru disebut langsung jatuh oke semoga sudah kedua ini membawa kemenangan oke okay. kedua hijau dong saya anjing nggak nggak Saya apa coq ini kita, nabung, kita dulu lah lumayan ya. kan kalau kita juju korek lagi dong korek mau dong merah yuk bisa yuk kali dua belas Anjing nggak mau poli coq 0-1 ujungnya ayo dong tembari yuk, merah kuning kalau jaya dulu boleh kuning merah anjing sambar dong cok aku set juga lah waktu ini oke kuningnya connect biru biru hmm. yuk kuning lebih parah ya juga, kayak itu dari sketsa pertama cok si mantap kuningnya dong nyerah dulu oke, okay. ini juga perlu mantap Uu, mantap ini baru tadi nih. Coba kita lagi biru gitu dong, ini lumayan aja, rambut dan dikali 16. belas gitu gitu juga -gitu masih stay juga di perlindungan aku sekarang juga masih bagus masih mantap masih oke okay, yang pastinya karena di bed 4.800 ini kita udah dapat dua kali skate stretch ya tapi dia cukup di pecoh oke kita kasih dulu ya simpok sengal aing kita lihat dulu nih uang-uang berdatuan uang-uang receh ini dong ayo masih bisa coba oke okay, kumiko ne hijau dong hijau aja ya, kita lihat tinggal nggak apa, apa kita subur ini lebih bagus dari tadi lah itu karena pastinya lebih besar oke okay, mantap sih Gitu, gak pasti nih. Coba, oke, okay. hijau pasti juga, tuh. Oke, okay. mantap jiwa. Cuk, biru lagi anjir. Mantap jiwa, lori punya cok. Nah, hmm. ini dah, dah, dah, ini udah pasti auto wedding. Udah, Uh, satu juta lebih, cok. Mantap jiwa, sempat kenal lagi. Hanya nikmatin dulu sempat kenalnya. Nikmatin juga ya. uang, uang yang berjatuhan dari atas itu ya. Oke, okay. cok, mantap. Hmm. Okay, Jadi, juga. Hmm, bantung. Bantung. Okay, ini oke, kami satu tah kalau ada Oke, kita masih reka di ya. Okay. Kita juga, kita sana, kalau mau ini aja, daripada adik-adik, ini cari, memang bukan cari orang okay. Dan, uh, kakek. Kakek semua. di semua dalam video ini, tidak ada untuk mengajak atau teman kalian semua untuk bermain okay. Jadi, uh, eh, channel yang ini, video yang diaktif ini, mengurumi uh, konten yang kalian harus bisa menanggapi semuanya dengan bijak sana cuy. Oke okay, jadi kita aja JcR karena kita dapet profit. Oke okay, terima kasih yang sudah menonton. Uh, yang belum subscribe jangan lupa subscribe dulu cuy. Karena subscribe gratis dan yang subscribe arah kalian tekan jempolnya juga cuy. Oke okay, terima kasih.